23. Dengan tema Menciptakan Tentang Si Baru Untuk Berkarya Yang kami hormati Kepala TBK Imanuddin Sekaligus Penasehat Media Imanuddin Yang kami hormati Ustaz dan Ustazau Yang berkesempatan hadir, Yang kami hormati Pimpinan Umum Media Imanuddin peserta Pers jajatan yang kami hormati, Ketua Panitia yang peserta jajarannya Acara pertama, pembukaan Marilah kita buka acara kita pada malam hari, hari ini Dengan sama-sama melafalkan paskala Bismillahirrahmanirrahim Acara kedua, pembacaan salam al-6 yang, yang diawali saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah. Muhammadin, anam, wa alihi al-Fatihah. Allah wa asyair Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Al-Fansuri wal suri wal Habib bin Al-Fadhal Harits Li jamii wal wal awliya wal awliya amilin wal walidina wal masyayikhina Qul madīr wa nahiyāt Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna wa ala sayyidina Muhammadin wa al-sa'iril wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Acara ketiga Laporan ketua panitia persiapan oleh saudara Muhammad Abdullah Kholis Kepadanya di persilakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washohbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan Agar kita dapat berkumpul pada malam hari ini Selawat dan salam Semoga terlalu, selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W Yang telah membimbing kita Dari zaman jahiliyah Menuju zaman yang terang. Yang kami hormati Penasihat sekaligus Kepala Tbq Imanuddin IPB yang kami hormati Pimpinan umum Media Imadudin Group. Yang kami hormati para Ustaz dan Ustadzah, singkatnya hadirin yang berbahagia. Pada malam hari ini, saya selaku Ketua Panitia persiapan hari berdiri. Yang pertama, Media Imadudin Group menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pengurus MIGI dan panitia persiapan yang telah membantu saya menyambungkan acara dan kepada seluruh pembina atas kehadirannya kami mewakili panitia persiapan memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan baik disengaja maupun tidak kepada hadirin semuanya jika terjadi kekeliruan dari penyambutan hingga akhir nanti Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami juga melaporkan bahwa Kegiatan ini dilaksanakan Sebagai bentuk kesyukuran Atas dilanjakannya program MIG Sampai hari ini Acara ini juga menggunakan dana Turunan anggota Selain itu kami pada kegiatan ini Nyangkut tema menciptakan generasi baru untuk berkarya Mengingat kemajuan teknologi yang harus dimanfaatkan secara positif Terutama kaum milenial atau anak muda Dengan memberikan ruang-ruang untuk memberikan menyebarkan bakatnya Kegiatan ini dirangkaikan juga setelah ini dengan kegiatan PDKA (Pendidikan Dasar Keorganisasian) dan setelah itu dialek matika. Sekian. Allahul Mafik wabhdilla sabillir roshad. Semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Imanudin Group sekaligus membuka acara oleh saudara Muhammad Patrul Aziz Kepadanya dipercihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja ya, tidak perlu uh, sebagainya atau sambutan-sambutan Bicara saja yang saya hormati Kepala TPQI Ustadz Rabiul Anwar dan yang saya hormati guru saya, selaku pembina saya juga Muhammad Zainuraid dan teman-teman yang berbahagia. Shalawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari Jalan kegelapan menuju, menuju jalan yang terang benderang. Dengan <tuh> kata lain, Inilah surga Untuk membuka kegiatan pada malam hari ini, biar lebih mudahnya, mari kita sama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pastinya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan kesempatan sampai kita bisa hadir di tempat yang insyaallah wabarakat ini Alhamdulillah. selanjutnya tetap media di ini sudah Alhamdulillah sudah berdiri sekitar satu tahun yang dimana teman-teman sudah berjuang segera Mungkin sebuah tenaga demi kemajuan ini Dimana saya sangat respect kepada teman-teman Walaupun tidak banyak, sedikit, tapi istiqomah Ini yang membuat saya terinspirasi Saya belajar dari kalian akan indahnya perjuangan Oleh sebab itu, maka kita sama-sama belajar Untuk lebih tekun lagi, demikian lagi belajar dengan tema menciptakan generasi muda untuk berkarya. Sebagian orang mungkin mengatakan uh, karya ini adalah masalah dunia uh, lah, untuk semata-mata untuk keindahan mata untuk enak dilihat itu. Nyata bukan, kita itu sebenarnya kaligrafi yang selalu kita lihat dengan gambaran-gambaran Al-Quran atau doa-doa itu adalah karya juga ya yang, yang dimana dibuat oleh orang-orang profesional untuk yang kedua saya berterima kasih kepada kalian semua teman-teman semua guru saya, ustaz saya yang telah membina saya dan yang menemani saya di MIG ini Saya cukup senang bertemu dengan kalian Saya cukup senang kenal dengan kalian Sehingga saya bisa uh, Berinspirasi, menciptakan ide Karena kalian Terima kasih semuanya Saya ucapkan Dan saya berharap Kalian lebih misli terutamanya, tidak ada rasa malas atau putus asa. Hapuskan itu dalam diri kalian, tetaplah bersemangat. Karena perjuangan itu memang tidak ada yang mudah, tapi membuahkan hasil yang baik. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan orang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, warahmatullahi wabarakatuh. hai, warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima motivasi oleh Awal SPD kepada pria Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya ternyum, <laughs> sayyidina wa, al wa, wa, wa sayyidina Abdullah rasulullah Allahumma ala sayyidina Muhammadin selalu warahmatullahi uh, Bina n n a Ya Peserta jajaran semuanya, singkatnya hadirin proses Tidak ada lain di kehidupan kita ini, yaitu untuk belajar. Sebetulnya. Untuk belajar dari kecil kita tetap belajar, Belajar untuk apa? minum, belajar terus belajar sampai sekarang ini anda yang sudah di SP, terus belajar tidak ada nanti kita belajar dan itulah memang tugas kita yaitu belajar kegiatan Singkat. dalam umurnya yang singkat itu sudah mampu mengembangkan saya para anggota sudah mampu berkarya sendiri dengan membuat aplikasi, banner menggunakan berbagai macam aplikasi Semua orang so, anda Anda menggunakannya Dalam berkreasi Dan ini Patut kita contoh Dan patut kita siarkan ya. Mengajak Satu orang Ke kebaikan Itu bagus Apalagi Lebih banyak lagi Itu akan Semakin bagus nah pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada kalian bahwa ketika anda berbuat ketika anda melakukan sesuatu yang menurut yang menurut agama kita benar yang menurut guru kita benar yang menurut hati Anda benar, silakan dilaksanakan. Laksanakan apa yang menjadi kebenaran itu dilaksanakan. Kalau misalkan di tengah jalan ada sesuatu hal yang menjadi rintangan, itu namanya tantangan, dan tantangan itu harus kita lalui. Tantangan itu harus kita lalui, dan saya melihat adik-adik di sini sudah luar biasa, ya? sudah luar biasa. Kreasinya mantap, di bawah pimpinan uslas itu sudah luar biasa. Nah, apa yang sudah diraih ini, apa yang sudah diperoleh ini, karena sangat berharap untuk terus dikembangkan, dikembangkan, dan dikembangkan. Karena saya melihat potensi-potensi IT Potensi-potensi ya. IT itu sangat hebat Di diri anda sekarang Sudah mampu buat film Sudah mampu macam-macam ya. Ini luar biasa Ini adalah uh, inovasi kreasi yang luar biasa Saya sangat berterima kasih kepada Pembina MIG kepada Ketua MIG kepada semua anggota MIG, saya sangat berterima kasih sekali. Dengan adanya MIG sudah sangat membantu ya, membantu kita dalam uh, berbagai macam promosi-promosi. Dan ini penting ya, ini penting untuk dikembangkan uh, di masa-masa yang akan datang karena kita tahu zaman ini namanya zaman era 4.0 yaitu era digital era digital. Nah ini uh, terus dikembangkan sehingga nanti pada saatnya anda akan memperoleh buah dari apa yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Sekali lagi, jayalah M.A.I.G. Berkreasilah dan tetap jaga tetap jaga keikhlasan Tetap jaga Kedisiplina Di bawah eh, Perintah Pembina Di bawah eh, Perintah ketua Jadi eh, Apa yang sudah Diraih, dilaksanakan Selama ini Ditingkatkan Ditingkatkan lagi, ditingkatkan Terus ditingkatkan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahaladillah sholihilrozaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keenam doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Salehuddin kepada janda di Parsilah. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. acara kita pada hari ini. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. ala Allahumma wa aliya wa sayyidina Muhammad, Allahumma wa inni'ala sallallahu alaihi wa sallam wa ta'afiq tiri wa'afiyah ta'afiq jasayat wa ziyahya ta'afiq rahalmi wa barukha ta'afiq rahsikih Allahumma abalik lana fi rajabah wa sahbana wa balikna Allahumma abalik lana fi rajabah wa sahbana wa balikna Allahumma rabbanana taqabal minna salatana wa siyamana wa buku'ana wa sujudana wa kiamana wa tahiswana wa ta'abbalana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamiin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara yang ketujuh penutup Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Sekian Sian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.